Kiamatmu di Malang, Kiamatmu di Malang, Kiamatmu di Malang. Bahkan meme atau banner tulisan tersebut sudah ada sejak sebelumnya kick off antara Arema FC dengan Persebaya Surabaya, di mana uh, tulisan-tulisan ini sudah menyebar di beberapa sosial media, dan bahkan viral matmu ada di Malang ini mengisyaratkan, uh, ini mungkin kata-kata ini ditunjukkan kepada para bonek jika ada yang berani datang ke Malang dan bahkan juga ada statement atau kata-kata berani datang ke Malang bunuh diri kan banyak sekali kan uh, bahkan petinggi-petinggi juga mengatakan apa ya, di fanspec -fanspec ya saya lihat di fanspack-fanspack berani datang ke Malang sama dengan bunuh diri dan itu viral banget dan saya juga melihat banner ya, atau baliho yang dipasang di Asifa di lapangannya milik Aji ya di Malang menangmu adalah celakamu jadi disitu e, bertuliskan ada tulisan menangmu adalah celakamu dimana tulisan tersebut e, ini ditunjukkan atau kepada Aji dulu dia adalah pemain arema dan juga pelatih arema hanya saat ini dia melatih persebaya dan situ juga ada banner Aji Menangmu adalah celakamu e, Sepertinya kalau kita melihat e, Tragedi 1 November 2022 Di Kanjuruan e, Saya mempelajari Dan saya juga mengamati Tulisan-tulisan e, tersebut Kiamatmu di Malang Datang ke Malang bunuh diri Menangmu Celakamu Gitu ini kayak seakan-akan sudah mengisyaratkan ada sebuah tanda-tanda atau -tanda simbolis, teman-teman. Ya mungkin ini e, sebuah bentuk firasat atau hal sesuatu yang diolah oleh alam. Bahkan e, saya, saya pribadi ya, sebelum terjadinya tragedi 1 Oktober saya tuh malam itu saya mendengar kayak semacam ceritan kucing ceritan orang, gak jelas gitu loh bahkan saya juga mendengar apa itu? burung... apa itu? burung gagak lo saya sendiri juga heran ada apa sih kok seakan-akan ada hal ganjil gitu saya kok mendengar burung gagak di rumah saya tidak tahunya Besoknya malam Ya terjadi kerusuhan Bukan kerusuhan ya tragedi 1 Oktober 2022 Ya semoga Kasus ini segera Diusut tuntas Siapa pelakunya Dan tersangkanya Dan segera Selesai ya teman-teman Mungkin gitu saja Pembahasan saya Buat teman-teman Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube Ratu Bidadari TV. ikutin terus update-update terbaru video-video menarik di channel youtube Ratu Bidadari TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.